Pada pertemuan hari ini kita akan coba praktek bagaimana menggunakan Excel untuk membuat tabel. Nanti Bapak harapkan nanda semua bisa menghasilkan tabel seperti ini. Jadi kita buat daftar siswa, nomor, NIS, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat kota. Oke, okay. jadi ini yang kita buat uh, untuk latihan hari ini. Oke. Okay. Langkah-langkahnya, oke, okay, ini kita ulang aja. Cara mulai dari dasar. Nanda cari shortcut. Cara membuka Excel bisa dari shortcut yang ada di depan. Kebetulan kalau tidak ketemu, bisa nanda ambil dari share Excel. Excel nanti akan muncul shortcut Excel, klik. Oke, okay, nah akan tampil tampilan Excel seperti ini. Dah, baru kita bekerja dengan Excel yang ini. Oke, okay. dah, cara membuatnya. Oke, okay, di sini bapak coba aja di samping atau di bagian bawah. Karena ini bapak ingin melihat tampilannya atau bapak kecil yang kita mau harapkan tabel ini. Oke, okay. bapak ambil sheet kosong. Oke. Okay. Nah, jadi yang ini tidak usah uh, Anda pelajari betul ya. Ini hanya cukup dipahami karena kita Bapak ingin lihat tampilnya seperti ini nanti. Oke nomor, nis, nama. Pertama kita dulu judul daftar siswa. Berarti kita buat dulu daftar siswa. Judul tidak harus tengah, kita ketik aja di samping dulu. Misalnya di sini karena ini sheet 5 Bapak samakan aja dengan ini. Uh, ini apa, apa kecil ya? Okay, t 5 berarti di 5 sini, Bapak membuat daftar siswa. Daftar siswa. Oke. Okay. Setelah itu di sini, kita mulai dari kolom. Ini semuanya udah paham ya? Excel nanti di sini ada file menu, file home, insert, layout. Ini untuk bekerja hampir sama dengan word kemarin. Setelah itu yang paling penting Excel, nanti kita akan belajar sel. Sel adalah pertemuan kolom dengan baris. Oke, jadi yang satu-satu ini disebut sel. Pertemuan kolom dengan baris. Yang disebut kolom ini A, B, C, D, E, F, G. Minggu kemarin dalam tutorialnya udah ada itu kan baris satu dua tiga empat ini ada yang pertama ini disebut sel oke okay, untuk paham nanti coba buka uh, pembelajaran minggu kemarin satu lagi rang kalau bicara rang rang itu kumpulan dari beberapa sel nah, seperti ini yang rang rang ini namanya oke okay, biar ini ini sekedar mengingat aja lagi oke okay, dapat lanjut lagi yang tadi daftar ini berarti berada di sel A5. Oke, kalau sel berarti A5. Tapi kalau kolom baru A, kalau baris baru 5. Sekarang kita buat angka ini lagi di A8. Berarti apa? Buat di A8. Oke. Nomor satu Cara cepat ini kita langsung aja cara cepat. Excel punya cara otomatis untuk menurut nomor. Jadi kita tidak harus satu, enter dua, enter tiga. Ini enggak, enggak usah. Cukup kalian buat dua, misal satu, dua. Oke. Okay. Setelah itu kalian blok. Lihat di sini ada titik kecil. Klik drag. Sampai nomor 11 atau nomor 10 aja kita buat. Oke. Okay. Nampak kan? Ini Excel cara cepat. Jadi tidak usah satu-satu, cukup buat dua nomor. Ini biasanya kalau nomor urut, dia urut itu. A juga A, B nanti juga bisa diurut. Nah, bisa? Bisa diurut? Tidak jawabannya. Nah dia, yang diurut nanti nomor ya. Satu, dua, baru kita bisa U, urut. Kalau yang genap pun bisa kalau di nomor, karena dia berupa number, Tag tidak bisa itu yang paham ya. Deh, jadi oke okay, satu, misal kalian buat dua di sini, empat di sini, nanti ini bisa jadi diurut. tapi urutnya tetap lompat dua. Paham? Nah kita lanjut, tadi satu, dua, cepat tarik ke bawah, sepuluh data saja, itu nomor nis. Hah? Tunggu, nanti kalian kerja sama-sama, kerja, perhatikan aja dulu. Oke, okay, ini biar ratanya tengah. Lihat blog, nanti di sini ada di home, di menu elemen, like nanti ada cepat ya. Oke, okay, nampak oke. Okay. Lanjut perhatikan aja dulu tahu Pak, nanti kita lanjut pas kalian bekerja. Oke, okay. setelah kita kita ambil NIS, oh, ini tertinggal satu ya, nomornya belum Bapak buat ya. ya berarti nomor dulu, untuk menambah nomor, ah kan ini kan, kalau kejadian-kejadian sering terjadi seperti ini, Excel kita udah banyak data kiranya ada yang tertinggal. Ini tidak perlu dihapus atau buat baru, cukup di insert. Klik insert. Nah tadi nomor satu ini ada di baris ke ke8 berarti bapak insert dua kali aja. Atau uh, sekali Glue dua baris di insert. Oke berarti di sini nomor. Bisa ya? Nomor. Oke berikutnya lagi nis. Nis biasa. Nisnya kebetulan ini sama berarti ini gampang 99. 3, 0, 0, 0, nah, karena dia angka, ini juga bisa kita urut, buat lagi, satu lagi, 9, 9, 3, 1, 2, 3, 2. nanti kita tarik, urut dia, 10, oke, okay. tapi kalau nisnya tidak urut, terpaksa diketik, 1, 1, ini kita anggap aja urut, biar cepat ya, setelah itu nama, Ah, di sini Bapak buat Aditya. Ini tidak bisa diurut lagi. Karena. Nama. Mana yang terbuka. Setelah itu apa lagi? Susana. Susana. Sampai semuanya keberadaan. Adi dia susana dan seterusnya ya dah oke okay. setelah itu jenis kelamin jk ini pak cepat aja ya karena ini sama tanggal lahir tanggal tanggal lahir oke okay. setelah itu apalagi lihat di sini alamat sama kota alamat kota. Oke. Okay. Ini Bapak isi cepat aja. Oh, ah ini Excel nanti dia akan bisa kita atur. Walaupun dia di sini depet, nanti kita atur di tempat lain. Oke, okay, Bapak cepatkan selesaikan. Oke, okay, Paki kopikan aja ini ya. Ini nanti kalau Nanda terpaksa ketik ya. Ini kalau Bapak tunggu, lama kita habis waktunya. Dah, setelah data terisi, oke, okay. ah, kita atur tabel tadi. Oke, okay, cara membuat tabel, Bapak ulang lagi yang kemarin, klik and Block, block dulu, ranknya. Misalnya kita membuat tabel ini, rank, klik kanan, oke, okay, ada format cell atau bisa juga diambil dari dari formula data dari format sel dari home di mana dia insert tabel ada dia dari pack tabel formula data home di sini. di sini dari form ini, oke. Okay. Ini bisa juga kita ambil dari sini. Ini saya cepat aja ambil al border sama semuanya, ya. Tapi Pak Ando, kontrol Z. Tapi ini, kalau cara apanya kita ambil di sini? Klik kanan, nanti format cell. Oke, okay. ambil border atau dari sini. Omni ada checklist, panah juga format cell. Border baru kita atur selnya. Lihat di border ini nanti ada line, ini bentuk ukuran garis. Oke, okay, Bapak ambil misalnya dua, garis dua. Pak ambil untuk di atas, di bawah. Oke, okay, yang tengahnya pak kosongkan misal. Ini contoh aja ya. Oke. Okay. Sedangkan untuk yang di tengah, pak blok lagi, format sel, border. Pak ambil yang kecil. Sehingga yang terjadi seperti ini. Oke. Okay. Ah tadi lagi kan ini kecil dempet kan itu kan. Ini bisa nanda atur pakai webtek Tapi kalau wap ini seperti ini larinya. Oke. Okay. Kalau salah bahasa Inggris wapak berpikir ya. Tapi kalau rasanya... Uh, Tidak perlu pakai wrap tag Dan kita bisa tarik Karena Excel selnya bisa kita tarik sesuai kebutuhan Klik and drag Alamatnya kalau panjang klik and drag Kotanya kalau panjang klik and drag Oke, okay. ini biar rata tengah Pak klik, ratakan Ellingman Oke, okay. ini kalau rasanya mau dikasih warna Di border tadi ada Fill, warna sini oke okay. a ah, tinggal judul judul jadi di sini bapak buat <tuh> sebetulnya ini bisa dua cara pertama klik sampai judul akhir margin cell itu selnya disatukan itu margin sama word atau cara kedua bisa juga dengan di blok Nanti kalian masuk ke format cell tadi juga. Di sini ada pengaturan di horizontalnya ada pengaturan center across selection. Dia akan uh, diatur di tengah. Oke okay. nanti kita atur ball, judul. Ini tadi kita atur warna tadi ya. Bisa juga dari sini. Fill. Oke okay. ini kalau rasanya mau diperbesar boleh. Ini font di block boleh, oke? Kira-kira seperti inilah langkah nanda kerja sekarang. Bisa mengerjakannya? Oke, sekarang cobakan. Tapi jangan lupa disimpan. Cara nyimpan file save as untuk pertama. Yang berikutnya tinggal save. Tentukan lokasi di mana disimpan. Misalnya kita ambil, jadi bagusnya nanti kalau nanda menyimpan nanti di dokumen saja buat folder. Oke, okay, folder nama ya, coba berarti kan menyimpan buat folder dulu, misal dokumen folder nama. Kalau Pak kan nanda semua pakai folder nama, buka masuk folder baru buat nama latihan baru simpan. Okay. Pak Rasa sekian saja cukup coba sekarang eh, nanda kerjakan.